Mengingatkan untuk warga Konoha karena untuk lagu baru lesti kejora single terbarunya Bunda sekali seumur hidup persahabat ya di sini kita mendapatkan info soal perilisan yang pertama untuk tanggal 14 hari ini teaser kedua musik videonya persahabat ya dan tanggal 15 besok. Live Streaming Fresh Conference Dan langsung juga Rilis musik video single baru Bunda Lese Kejora Dengan judul Sekali Seumur Hidup Dan di tanggal 20 Bulan 7 ini BTS Music Video Akan diluncurkan Kita sebagai fans sejati Jangan lupa mulai Free Save di dua aplikasi music Yang pertama Aplikasi Spotify Dan aplikasi Apple Music Yuk persahabat ya dicatat tanggal pentingnya ya jangan sampai lupa mulai tanggal 14 hari ini TRCCER kedua akan diluncurkan di tanggal 15 besok itu rilis single terbaru Bunda Lesti siap-siap trending siap-siap booming untuk single barunya Bunda Lesti Kejora nah, berikutnya kita simak juga info tak kalah pentingnya masih soal single barunya Bunda Lesti kali ini dari Leslar Sik ya Sekali Seumur Hidup by Les Goals Project hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 10.000 streaming satu hari di aplikasi SPOT TV dan untuk di Youtube 1 juta viewers di dua hari top trending on Youtube persahabat ya, simak baik-baik info dituliskan, diposting di kalimat caption persahabat oleh Les Larsik untuk SPOT TV Siapkan Spotify kalian malam ini. dua jam sebelum perilisan kita nongki di Spotify serentak sambil muter lagu-lagu Bunda dan Papa Billar di Spotify. Diharapkan akun kalian sudah premium untuk memudahkan kalian di streaming. Tuh, persahabat ya, disimak baik-baik. Yang akun sudah siap semua diwajibkan sudah free save. Link ada di IGS Bunda dan 3D Entertainment. Spotify TV Streams, Playlist, dan Tips akan mimin posting nanti sore. Itu untuk Spot TV, persahabat ya. Untuk YouTube, sebisa mungkin semua nonton primer model video sekali seumur hidup di YouTube serentak. Karena itu akan mempengaruhi kenaikan view ke depannya. Yuk, persahabat ya. Jangan sampai lupa ya, untuk selalu mendukung karya-karya terbaik ini yang kalian tunggu-tunggu single terbarunya Bunda Lesti untuk tata cara streaming di YouTube akan Les Larsik posting nanti sore juga bersahabat ya siap-siap aja kalian untuk streaming lagu Sekali Seumur Hidup by Lesti orang yang akan tayang di YouTube 3D Entertainment berikutnya juga bersahabat ya info dari Ibu Siwi mengenai acara Dangdut Akademi 5 yang akan tayang di Indosiar Tinggal 4 hari lagi, persahabat ya Acara Dangdut The Academy 5 disiarkan secara langsung Di Indosiar kita juga makin gak sabar menantikan acara ini Karena Bunda Leste Kejora akan menjadi juri di acara tersebut Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Siwi Tinggal 4 hari lagi The Academy 5 Siapa ya kira-kira yang akan menjadi bintang DA selanjutnya Gak sabar pula menunggu kejutan-kejutannya, saksikan mulai Senin, tanggal 18 Juli pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Sama-sama support dan doakan juga mudah-mudahan Lesti, selalu diberikan kesehatan dan bisa menampilkan penampilan terbaiknya di panggung Indosiar. Selanjutnya, disimak juga nih sahabat ya. Momen semalam di acara Ultah Kak Siva Haju Masya Allah banget ya, pokoknya bangga Melihat Bunda Lesti dikelilingi oleh orang-orang baik Dan orang-orang hebat ya Masya Allah tabarakallah untuk Bunda Lesti Semoga selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan momen semalam pun Bunda Lesti kejora asik ya Nyanyi lagu dangdut bersama Kak Siva Haju Dan ada Rizki Nazar juga, wow Pokoknya heboh dan seru banget di acara semalam. Kita selalu bahagia melihat Lesti dikelilingi oleh orang-orang baik Dan mudah-mudahan pertemanan mereka, selatu rahmi mereka, tetap terjaga dengan baik. Amin. Kita lihat juga persahabatnya. Di postingan ini, salpok dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Erna sih Di situ dikatakan, Ya, nggak jauh beda lah Mariski Bilar sebelum OMS jogetnya Kalau sekarang papap udah jago pro banget ya jogetnya Masya Allah <gifat> Kita bangga, pokoknya bahagia sekali melihat keseruan di acara ultahnya si Fahaju Berikutnya persahabat disimak juga ya di info yang langsung Diinfokan oleh Bunda Lesti Kejora mengenai lagu Lentera yang masuk persahabat ya, nominasi di aplikasi Jukes. Ini kebanggaan banget untuk warga Konohan juga, diingetin nih langsung oleh Bunda Lesti. Jangan sampai lupa di tanggal 12 Juli kemarin sampai tanggal 25 Juli, voting lagu Lentera Bunda Lesti Kejora, mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan dan support yang diberikan yuk ramaikan terus di aplikasi Jux mampir persahabat ya untuk voting lagu Lentera Bunda Lesti Kejora. berikutnya kita mampir ke fashionnya Abang Fatih wow disimak ya outfit yang dipakai oleh Baby L ketika menghadiri acara ultahnya Kak Syifa Haju kita bener-bener salvok banget ya dengan harga yang sangat luar biasa dimulai untuk baju yang dikenakan itu merek gucci bersahabat ya dibanderol 4.211.649 rupiah Masya Allah 4 juta lebih untuk harga baju BBL dan untuk celana jeans merek Boss ini dibanderol seharga 1.850.000 rupiah luar biasa banget ya BBL Masya Allah, mudah-mudahan berkah, barokah, dan semoga selalu lancar rezekinya. Dan mudah-mudahan juga bersenabatnya. Rezeki idola kita itu nular ke kita semuanya. Amin. Ya robbal Alamin. Kita juga masih menunggu cedukan vitamin. Dan kabar baik selanjutnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan. Kabar baik, kabar bahagia, dan terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Tentunya.